Saya Artisan kita adjust setengah mm. Saya beli sekitar satu setengah tahun yang lalu, Dan saya menggunakan lensa ini untuk keperluan fotografi sport, terutama skateboarding. Ya, karena saya butuh gambar yang super white, gimana saya bisa dapetin objek yaitu skater, berserta obstacle nya atau lingkungan sekitarnya, dan gambarnya cukup tajam. Dan lensa ini, build quality-nya cukup lumayan ya, cukup lumayan. Itu terbuat dari... Aku nggak tahu ini apa, ini magnesium atau metal. Yang pasti ini kokoh banget, dengerin. Uh, nah. Rensutnya terbuat dari metal juga, magnesium atau apa ini. Dan dia berfungsi sebagai pengaman karena lensanya cembung. Jadi saat kamu jatuh gini, taruh gini nih, dia nggak akan kena. Dia nggak akan kena, bagian depan lensanya. Aduh, coba. Seperti ini. Lihat, kelihatan kan Selain kualitas gambarnya cukup tajam, harganya juga jauh lebih murah dibandingkan kalau kamu beli merek lain, terutama lensa Canon atau Nikon. Dan ini saya perutukan untuk Sony ya. Saya menggunakan body Sony A6000 mana menggunakan sensor APS C ini bukan untuk full frame fokus ringnya smooth jadi kalau kamu pakai ini untuk video ini akan sangat membantu karena nggak akan kedengaran bocor suara tiap rak ini, ini sangat smooth enggak keluar enggak ada suara sama sekali bukan diafragma terbesar adalah pada angka 2,8. Harganya cukup worth it karena harganya di kisaran 1,5 sampai 2 juta. Dan lensa ini cocok ya digunakan untuk spot fotografi dimana kamu bisa mendapatkan objek dengan jarak yang sangat-sangat dekat. -sangat Mungkin itu sedikit review yang bisa saya berikan bagi gambaran buat kalian yang mau coba menggunakan lensa ini kamu bisa cek hasil foto dengan lensa ini dengan menggunakan Sony A6000 akan saya tampilkan setelah ini